Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaAllah kita akan mengabani kuliah Ma'rifatullah ini dengan sama-sama membaca -sama Taqwalu subhanahuwataala Inshiratan radim dan sama-sama kita membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum segalanya dimulai. Sesungguhnya sebelum segalanya dimulai Kita sejatinya mestilah mengembalikan segala hal kepada sang punya urusan Iaitu kusti Allah Dalam surah Al-Hadid Ayat 5 Allah Berfirman kepunyaannya lah Kerajaan langit dan bumi Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan di segala urusan apapun Sebelum kita mulai Mesti kita kembalikan terlebih dahulu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ilmunya meliputi segala sesuatu Dalam surah An-Nisa 116 Allah berfirman Kepunyaan Allah lah Apa yang di langit dan apa yang ada di bumi dan adalah pengetahuan Allah itu maha meliputi segala sesuatu, jadi ilmunya itu meliputi segala sesuatu yang ada di muka bumi, dari hal yang terkecil sampai yang paling kecil sekalipun, hingga yang terbesar, sehingga ya. jika ilmunya meliputi segala sesuatu. Maka di mana keletaknya ilmu yang kita anggap telah banyak kita miliki? Ternyata jawabannya ilmu kita sangatlah sedikit sekali. Dalam surah Al-Isra ayat 85 Allah berfirman, Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan." kecuali sedikit sekali. Jadi pengetahuan tentang roh sekalipun kita diberikan ilmu yang sangat sedikit, sedikit sekali. Sedangkan roh itu satu urusan yang dekat dengan diri kita. Ini menandakan bahwa ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini sangat sedikit. Tapi faktanya ya banyak diantara kita yang merasa sombong ya karena menganggap telah banyak pengetahuan ya sekolah sudah tinggi sampai universitas s satu s dua s tiga padahal pengetahuan tersebut Dikatakan oleh Allah tadi sangat sedikit ya sehingga jika duduk kan Ilmu yang Allah berikan kepada kita hari ini Kalau dicelupkan Jari kita di laut Kemudian kita angkat Jari tersebut Nah itulah ilmu yang diberikan Allah kepada kita Dan lautan itu adalah Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Begitu sedikitnya Sehingga banyak kita menganggap Diri telah memiliki Pengetahuan yang banyak, pengalaman banyak, harta yang banyak, ya, simak saja dalam surah Al-Kahfi, ya, kisah tentang dua orang yang bercakap-cakap di kebun. Yang satu itu orang miskin, yang satu orang kaya. Kita simak saja bagaimana dialog untuk orang yang kaya ini ketika dia masuk kebunnya, ya si kaya ini sangat dangkal sekali pengetahuannya tentang Allah Subhanahu ta'ala ya. Tapi yang miskin ini dia mendalam pengetahuan. Dan dia masih kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim berarti dia berbuat zalim tuh ya melakukan suatu kebodohan, ya analisis yang bodoh, ya sehingga dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama lamanya. Ini satu analisa yang bodoh, dalam berpikir analisa yang dasari kebodohan. Apapun di dunia semuanya akan habis, ya. tidak ada yang abadi kecuali hanya Allah Subhanahuwataala. Lalu dalam sekejap semuanya musnah, ya. Lanjutan lainnya. Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak balikkan kedua tangannya, ya. Bolak balik, bolak balik, bolak balik, ya. Seperti orang bingung, menyesal, ya. terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu? Ya, sudah keluar banyak untuk beli bibit dipelihara diurus setiap hari diberikan air disiram ya. sedang pohon anggur itu roboh bersama para para Di anggur itu kan ada ya, seperti apa nyangga ya. roboh semua ya. dan dia berkata aduhai kiranya Dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku ya, Jadi sebenarnya orang ini Orang yang kenal dengan Allah Ta'ala Namun dia menganggap Kebun ini ya, Yang dia miliki itu Tidak akan habis selama-lamanya Nata dia salah analisanya ya, Hanya dengan sedikit saja angin ya, Petir habis Ini buktinya bahwa kita ini termasuk orang yang sangat sedikit sekali bersyukur, ya, padahal kita diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan hati sanubari, ya, katakanlah dialah yang menciptakan kamu, ya, Surah Al-Muqun dua puluh tiga, katakanlah dialah yang menciptakan kamu, ya Allah yang menciptakan kita. Dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Kali lama atau Sedikit sekali kamu itu syukur. Ya. Jadi telingnya penglihatan dan hati. Allah berikan kepada kita tiga hal penting asasi bisa mendengar informasi apapun, bisa melihat informasi apapun, menganalisa yang di depan kita dan bisa merasakan Tapi semua itu kita anggap tidak ada. Jasa dari Allah menciptakan semua itu. Kita anggap itu semua sudah terinstal otomatis dalam diri kita. Maka kita jarang menggunakannya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah katakan amat sedikitlah kamu itu bersyukur. Ya. Apa tandanya kita ini sedikit? Ya. Ingat kepada Allah, tandanya apa? Tandanya kalau kita sholat saja Ya, malas. Giliran sedekah itu pelit. Ya, surat Taubah ayat 54. dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka itu kufur kepada Allah dan Rasulnya Dan mereka tidak mengerjakan salat melainkan dengan malas. Ya, ingat dia mengerjakan salat tapi malasnya. Dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Ya. Ini ciri khas orang orang yang di hatinya ada penyakit. Kemudian ya. di Surah An-Nisa, ayat 142, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas ya malas di sini secara batin ya. ya tapi di hadapan manusia dia Pakaiannya takbiratul ihramnya semua itu ya ria ya hadirnya di masjid di hadapan manusia ya seolah-olah dialah yang paling Hebat ini sholatnya. ya Mereka bermaksud riak Dengan sholat di hadapan manusia Pamer Gila pujian Sanjungan Ya Jadi kalau kita udah gila Pujian sanjungan manusia Hati-hati Dan tidaklah mereka menyebut Allah Kecuali sedikit sekali Jadi mereka menyebut Allah itu sangat sedikit Dalam sehari semalam itu bisa dihitung dengan jari Ini sifat orang-orang yang Menafik Yang menipu Allah Dan Allah akan balas di budaya mereka Ini fakta ya, Tandanya, faktanya Mereka menyebut nama Allah Sedikit sekali Dan mereka banyak menyebut nama Datuknya ya, Orang tuanya Surah Al Baqarah, Allah berfirman, Al "Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah. Sebagaimana kamu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Jadi, kita ketika mengerjakan suatu ibadah apapun, ya ketika selesai sholat." Ya, banyaklah berzikir, selesai haji gitu juga banyak berzikir, selesai haji ibadah yang rukun iman rukun islam yang kelima ya, selesai haji ya kan tawaf wadah terus lanjutkan ibadah, banyak berzikir bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu Allah Jadi sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyangmu atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu, karena kita sering banggakan nenek moyang kita datuk kita, ya, leluhur kita. Yang harus dibanyakkan itu. Diingatnya adalah Allah. Maka di antara manusia itu ada orang yang berdoa. Ya Tuhan kami. Berilah kami kebaikan di dunia. Dan tidaklah baginya kebahagiaan. Yang menyenangkan di akhirat. Ini, ini fakta ini. Ketika orang pergi haji. Itu banyak minta dunia. Ini benar-benar. Disebut ya Allah. Orang ke Mekah itu. Memang itu yang dicari. Lupa dengan akhirat ya dunia jadi perempuan harta ya kekuasaan ya. jabat UI haji mau naik jadi jabat ya. mau naik jabatan mau jadi ini mau jadi itu mau jadi parip mau jadi gubernur mau jadi presiden pergi haji dulu Mekah dulu ini kelihatan di sini ya dunia arahnya Maka kata Allah tidak ada bagian baginya di akhirat dalam tafsirnya Syekh Asadi menyatakan Kenapa orang munafik itu sampai bisa sedikit berzikir kepada Allah karena hati mereka itu sudah dipenuhi dengan riak ya beramal hanya ingin mencari pujian nyat nah zikir pada Allah dan bisa terus konsisten dengan dalam zikir itu hanya ada pada orang yang beriman. Ya orang mukmin saja yang bisa terus berzikir yang Yang hatinya telah penuh dengan keimanan, kecintaan dan mau agungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya tafsir Asy-Adzharaman 210. Limtila'i <tuh> qulubihim minar Fa inna de ta'ala wa mulai zaman wa mulai tahu la ya kuno illa min mu min mum tali i kol bahu bimahabati bimahabatillah wa azo ya jadi karna hati mereka tuh orang-orang munafik sudah penuh dengan ria. Amalnya ingin hanya cari pujian manusia. Mereka hilanglah tadi. Zikir kepada Allah. Padahal. Yang bisa terus berzikir. Ingat pada Allah itu. Itu hanyalah pada orang-orang yang beriman. Orang-orang mu'min. Yang orang-orang mu'min ini. Cerinya hatinya penuh dengan cinta. Dan pengagungan pada Allah SWT. Supaya kita semakin faham ya, Dari ala-ala bin abdurrahman Bosnya dia pernah menemui Anas An bin Malik di rumahnya di Basrah Anas An bin Malik ini sahabat Nabi ya, Pembantu yang kerja di rumahnya Nabi Dan sahabat yang terakhir meninggal dunia ya. Bosnya dia pernah menemui Anas An bin Malik di rumahnya di Basrah Ketika beliau selesai dari salat juhur Rumah beliau berada di samping masjid. Ketika ala-ala bertemu dengan Anas. Anas bertanya. Apakah kalian sudah salat asar? Kami baru saja selesai dari sholat juhur. Ya. Jawab ala-ala. Jadi. Ala-ala ini dia. Baru habis juhur. Ya. Sedangkan. Anas itu, ya, baru selesai sholat ashar, jadi dia sholat juhurnya di ujung. Maka Anas perintahkan mereka untuk sholat asar ya, salatlah mereka. Setelah sholat selesai, maka Anas berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tilka sholatul munafik. يجلسوا يرقبوا الشمس حتى إذا كانت بين كرنين الشيطان قاما فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا إذن أدنى الصلاة نورا dia duduk hingga matahari Berada antara dua tanduk setan Lalu dia kerjakan asar perangkat Ia hanyalah mengingat Allah dalam waktu yang sedikit ya. Jadi tanda-tanda orang yang munafik itu Dia sholatnya Ujung-ujung terakhir Ya Supaya kita semakin paham Tandanya itu kelihatan di sholat di akhir-akhir kan orang-orang yang orang riak ini Dia sholat tapi sholatnya takhir ya. mereka kuncinya harus banyak jikir ya nyebut ingat bila Allah dikuncinya kuncinya jum'at surat al ayat 14 Inna ni anallahu la ilaha illa ana Fa'budni fa wa'akimis salata Lidhikri Sungguhnya aku ini adalah Allah Tidaklah Tuhan yang hak selain aku Maka sembahlah aku Dan dirikanlah sholat Ya ingat Dirikanlah sholat Untuk mengingat aku Ya Jadi Esensi dari sholat ini Untuk ingat sama Allah Jangan sampai kita sholat aja tidak ingat kepada Allah sedikit pun Yang diingat itu yang lain Selain Allah Maka kita Mesti tembus Ya Kita bahas Jika zikir Telah menembus rasa Jangankan orang lain diri sendiri pun tidak ada Ya kalau kita sudah Berzikir begitu nikmatnya Dalam zikir tersebut bahkan kan orang lain yang ada di kiri kanan kita diri sendiri pun sudah terasa tidak ada lagi. maka dikatakan di surah Thaha 42. Ya, Ketika Allah merintahkan kepada Musa as dan Harun Nabiul Harun AS, untuk pergi menyampaikan Allah kepada Raja Fir'aun, pergilah kamu beserta saudaramu dengan bawa air airku ya. Dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengiriku. Jadi, seorang Nabi saja, sekelas Nabi masih diperintahkan oleh Allah, jangan lalai dalam mengingatku. Ya. Nah, barangkali kita pernah makan, ya makanan ini. Ada yang kenal makanan Rujak Apa rasanya rujak ya Tentu saja rasanya Sudah diketahui oleh orang yang pernah makan ya. Apa rasanya kita beribadah Di malam hari sendirian Apakah ibadah itu Tidak bisa dirasakan dengan rohani Seperti rujak bisa dirasa oleh jasmani, Kalau kita tidak bisa merasakan nikmatnya di malam hari. Berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bermunajat kepada Allah. Maka ada yang nggak beres dengan diri kita. Dengan ruhani kita. Ya. Jika sepiring rujak bisa nikmat kita rasakan. Kenapa berduaan dengan Allah? Tidak terasa nikmat. Maka kita harus ketemu rasanya nikmat berdua dengan Allah. Bagaimana rasanya malam pertama? Ya. Tidak bisa diketahui kecuali orang yang sudah menikah. Ya. Maka akan ketemulah rasanya itu, nikmatnya itu, oleh yang sudah merasakan. Ya. Nikmatnya malam pertama. Bagaimana nikmatnya bertemu Zatnya Allah ya. Kita sholat Mendirikan sholat di malam hari ya. Berzikir di malam hari Nikmatnya itu bertemu dengan Zatnya Allah SWT Itu melebihi nikmatnya Rasanya para pengantin di malam pertama ya. Bagi yang sudah sampai ke sana ya. Terasa nikmat Bagi kita ibadah ini adalah Sebenarnya intinya adalah Zog Rasa Ya Supaya kita ingat terus Ya sungguhnya aku ini adalah Allah Tidak ada Tuhan yang hak selain aku Dan sembahlah aku Dan dirikanlah solat Untuk mengingatku Ingat Dirikan solat. Solat saja masih diingat oleh Allah Didirikan untuk mengingat dia Jangan yang lain-lain Ingat dulu pada. Nah, sudah sampai mana zikir kita? Tingkatan kita. Abdul Wahab As-Saharanin Lembayan Al-Asrar murid jenis zikir. Zikir itu ada empat. Pertama, zikirnya lisan. Ini zikirnya orang-orang syariat Kedua, zikirnya kolbun. Zikirnya hati yang biasa diperhatikan orang-orang tarekat Ketiga, zikirnya roh ya, Ruh yang berzikir. Bukan lagi lisan, bukan lagi hati. Tapi roh kita berzikir. Ini kelompok orang-orang hakikat Kemudian zikir yang rahasia ya, Rahasia dimana saja Dia berzikir Lagi naik motor Lagi naik mobil Di kapal Di pesawat terbang Sendiri ramai ya Ini zikirnya orang-orang Sudah marifat ya, Ingat padahal Mereka apa yang kita cari sebenarnya? Zauk atau rasa merupakan tahapan awal, ya, hal atau ahwal atau kondisi spiritual pertama dalam pengalaman terungkapnya terjeli ya, wujudnya Allah. Zauk atau rasa bisa dipahami sebagai kondisi rohani atau pengalaman spiritual para salik itu orang bercihan itu bertemu Allah Yang larut dalam kecintaan yang sulit untuk diungkapkan kata-kata Terkecuali dengan orang-orang yang benar mencintai kehidupan akhirat Dan menjaga perilaku setiap harinya Untuk merasakan zauh tadi ya. Kalau sepiring rendang Dengan nasi di sebelahnya Sudah begitu enak rasanya Ya dimakan sama-sama suatu -sama, keluarga maka mengapa kita juga belum pernah merasakan bertemunya nikmatnya dengan Zat ini satu pertanyaan ya yang mesti kita jawab ya. dalam surah Al-Baqarah 165 Allah berkata dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya. Jadi ada orang yang menyembah Allah, tapi dia juga mencintai tandingan-tandingan selain Allah. Ya. Jadi Allah itu diposisikan sejajar cintanya. Adapun orang-orang beriman, maka dia sangat amat-sangat Amat, amat sangat cintanya kepada Allah. Orang-orang ya, yang beriman itu cintanya di atas, ya. cinta rata-rata. Dan seandainya orang yang berbuat zalim itu, orang yang tadi mensekutukan Allah, ini mengetahui bahwa mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu hanya milik Allah semuanya Allah maha berat azabnya niscaya mereka akan menyesal ya. jika rasanya malam pertama bersama istri itu cinta sesudah sudah sedemikian nikmat rasanya maka bagaimanakah bisa mengalahkan nikmat dan tramatnya saat kita bisa merasakan zat Allah dalam batinnya. Ya. ini hanya bisa dirasakan orang yang hatinya Selalu ingat pada Allah, maka apa rasanya bahagia? Apa rasanya bahagia kalau ditanyakan? Bahagia itu apa? Esensinya apa? Yaitu orang yang beriman, ya, surah ar Orang yang beriman, orang-orang mukmin tadi, ya, mukmin dengan muslim jauh bedanya, ya. muslim dia baru. Taslim berserah di penuh. tapi kalau mukmin dia sudah yakin. Orang-orang ya. beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ya. Di sini, hati-hati nih, kata-kata hati mereka menjadi tentram dengan ingat pada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati itu menjadi tentram. Jadi kalau kita mendengar lagu yang indah, apa hati menjadi tentram? Tentram, tapi tentramnya semua. ya Melihat pemandangan, apakah tentram? Tentram, tapi tentram semu. Tapi kalau kita mendengarkan lagu, melihat pemandangan, sambil mengingat Allah, maka ketentramannya menjadi ketentraman yang lebih dari tentram. Tentramnya tentram. Maka dikatakan oleh uh, Ibnu Rajab ya dalam rawai rawai Tafsir ya lau ya alamul muluku wa binaul muluk mana fihi Ajaliduna alaihi bisyuyuf. ya Para pencinta Raja Allah berkata. Seandainya para raja dan pangeran itu mengetahui. Kenikmatan yang ada di hati kami. Tentu mereka akan menyiksa kami dengan pedang mereka. Untuk merebutnya. Jadi orang yang sudah sampai. Derajat makomnya Cintanya kepada Allah. Merasakan nikmat zogna. Mengingat Allah Zatnya Allah ya Maka Tidak ada yang bisa Menggantikan Kenikmatan tersebut kenikmatan apapun Walaupun dengan kenikmatan malam pertama Yang dirasakan oleh Para pengantin Insya Allah Kita akan sambung lagi Di episode berikutnya Mudah-mudahan Tersebut termasuk orang yang dimudahkan, ya Allah, subhanahu wa ta'ala, untuk memahami.